halo oh, sobat semuanya welcome back to my channel kembali lagi sama gue di sini dan seperti biasa di sini gue main di Gates of Olympus gue mau langsung spin aja dulu di turbo 10 kali oke di sini gue sepin sepin dulu ya di bed sedikit lebih berani juga di 10.000 dan gue di sini bawa modal 100000 ribuan aja oke kita sepin sepin coba dulu ya mudah-mudahan sih hasilnya putaran demi putaran bisa menghasilkan Cuan-cuan yang mantap ya bestie. Oke, okay. digaskan lagi dong, kasih petirnya dulu. uus waduh, gak dikasih dong, bestie. Oke, okay, gak masalah ya. Kita juga masih pemanasan di sini ya. Gue spin di kosongan 10 kali ya, masih di batang yang sama. Tepatnya, buat teman-teman semuanya yang udah mampir di sini, gue harap sih masih mampir aja videonya. Jangan di skip biar gak ketinggalan untuk updatean terbaru dari gue kali ini. Oke, okay. emasnya ya, di sini gue bakal share ke kalian ya, jadi kalian nggak usah khawatir, gue bakal share ke kalian untuk tips dan triknya di sini. Oke, okay. tapi sebelumnya sabar dulu ya, gue bakal membagikan kalian info-infonya tapi sabar-sabar dulu karena di sini gue dapetin skater gratis jadi kita pantau dulu aja ini isian dari free spin kali ini ya Bestie mudah-mudahan sih hasilnya juga tidak mengecewakan dan hasilnya dapetin yang mantap-mantap ya Oke okay. nice kasih petirnya dulu dong Uus biar lebih nikmat gitu ya mana nih Anjir, ini gede banget pecahnya. Trap mampus kali 12-nya. Boleh, ya. 55,000 dikali 16. Akhirnya dapetin sensasional 888.000 Wow. Ini di luar dugaan, gue juga ya. Karena ini tuh gue main tipis-tipis aja ya. Gue juga iseng ya. Tapi ternyata menghasilkan cuan yang mantul banget. Oke. Okay. Sebelum gue lanjutin, ya pasti buat teman-teman Jangan lupa untuk dibantu support channel gue ini Dibantu dengan cara klik tombol like Comment, share, dan subscribe Tentunya juga jangan lupa Untuk aktifin notifikasi loncengnya Agar channel gue semakin berkembang ya, Yang pastinya juga biar gue makin senang lagi Bikin video terbaru tentunya Untuk menghibur teman-teman gue Yang lagi nonton di sini ya Oke, lumayan juga Dapetin 1 jutaan ya Wow, ini Ya, lumayan juga ya Gue juga gak nyangka bakal dapetin Sebanyak ini tapi kita lihat Untuk hasil akhirnya karena memang ini masih panjang Jadi kita uh, Coba Untuk melanjutkan pola-pola dari gue di sini gue bakal share ke kalian Untuk info bocoran Pola dan juga RTP nya Oke. Okay. Dan gue juga bakal rekomendasi untuk situs slot mudah jackpot hari ini yang pastinya gacor untuk kalian mainkan. Oke, okay bestie, tapi sabar-sabar dulu ya, satu per satu ya. Oke. Okay. Yang penting ya buat teman-teman juga yang lagi nonton di sini, jadikan tontonan ini untuk hiburan saja. Dan yang pasti jangan ditiru ya. Oke, okay. dan tentunya hanya untuk usia 18 tahun, jadi memang ini itu hanya untuk hiburan kita aja, gak usah terlalu serius juga. Dan jangan pernah untuk dijadikan sebagai mata pencahan sehari-hari Ataupun pendapatan utama kalian ya. Jadikan ini untuk sekedar ya Hiburan kita lah, nggak masalah ya Oke, buat kalian mungkin yang sudah terjun Tapi bagi yang belum, mending nggak usah ya, pasti ya Mending jangan Apalagi yang belum berusia 18 tahun ke atas Waduh, itu jangan banget ya Di-skip aja, nggak usah ditonton juga Oke Eh uh di sini gue main di situs permen 138 ya gue main di situs permen 138 yang pastinya ini situsnya juga mantep banget oke okay, punya ya kan dan juga sudah resmi ya yang pasti buat temen-temen juga kalau misalkan kalian mau main di permen 138 jangan lupa cek dulu untuk RTP hari ini karena ya kalau misalkan kita main di RTP tinggi itu tuh memungkinkan untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi ya selain itu juga bisa Mempermudah kita untuk cari game-game gacornya di Permen 138 Oke okay, di sini gue juga main dengan pola-pola simple ya dari gue di sini ya Semoga aja sih mudah untuk dipahami dan semoga bisa membantu juga Untuk dapetin cuan-cuan buat kalian dan semoga bisa bawa hoki ya Buat temen-temen gue nih yang lagi nonton khususnya para Slotermania Lanjut lagi ya, di sini gue sepin-sepin di kosongan 10 kali, masih di yang sama sepuluh ribu ya. Mudah-mudahan sih hasil akhirnya tidak menurun ya, di sini pun juga gue udah mantep banget. Jadi buat teman-teman juga ya mainnya santai aja, gak usah terlalu terbawa hawa nafsu ya, enjoy aja dibawa ngopi, udut, biar lebih relax gitu ya, lebih menikmati permainannya gitu ya. Pokoknya gak usah khawatir rezeki gak akan kemana ya main feeling aja gitu ya Kalau sekiranya memang udah gak ada tanda-tanda kegacoran mending langsung sikat aja gitu ya Jadi gak usah dipaksain dan gak usah yang terlalu ngoyok juga ya untuk dapetin jackpot ataupun dapetin max win gitu ya Makanya di sini gue bilang gak usah terlalu berekspektasi tinggi ya karena namanya juga permainan ya Pasti ada menang kalah jadi yaudahlah cuman buat hiburan kita aja gitu ya bestie. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info nya sini ya Buat kalian yang mau join di Permen 138 Untuk link gacornya nanti gue akan taruh di pin komentar Oke okay? Pokoknya thank you thank you so much buat semuanya yang sudah nonton di sini, Yang sudah support channel gue jangan lupa untuk di subscribe ya Oke okay, dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng Itu paling penting banget Oke semangat terus untuk tempurnya di permainan 138 ya semoga kalian dapetin kemenangan yang besar dan dapetin cuan-cuan yang banyak pastinya. Oke semangat buat kalian semuanya dan jadilah pemainnya cerdas ya J jangan jadi pemain yang ganas. Oke gue izin pamit dulu nih sampai ketemu lagi ya di video gue selanjutnya Yang pastinya. Salam jackpot, salam gede Permen 138 Oke, okay, sampai jumpa Bye